Halo guys, jadi di video kita kali ini saya ingin memberikan tutorial menginstal game GTA San Andreas Clan Indonesia Atau... Uh, ya, setelah Dan... Pertama kalian download terlebih dahulu File GTA Clan Indonesia Laksudkan juga di Google kan ketik gtaindy.com yes oke okay, nih. kita klik open juga kalian double klik neh uh, nah, ini kalian jut ini ganti tempat penyimpanan kalian saya, saya kan ada di akan saya menyimpannya karena tadi data data di game nice ya kita bisa naik di folder kita buat jgp nah nih klik okay. install tunggu installasinya geng sabar geng yeah. <laughs> nah ini udah selesai kalian klik selesai setelah itu kalian uh, kalian download file kedua namanya itu itu adalah most most kita sayas. Nah, kita kalian cek copy ke penyimpanan game kalian. Tadi simpan ada di games lalu ada di GTA. Jadi kan langsung saja kalian paste ke Oh ya, untuk versi itu udah ada Cleo nya ya. Jadi nggak perlu install cleo lagi. Nah, setelah seperti ini sudah siap siap loh ya. Yeah, wuhre. Wuh, abis.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 sang hate spawn ya okay. nah ini dah tak bisa open ini boom nah ini udah kebuka ya guys GTA San Andreas Indonesia dan ini udah dark ya kalau nggak salah ya harusnya udah ada nya kalau belum kita nangis <tuh> gutong gue hmm. nah ini kalian bisa main ada permainan lama jadi ini adalah permainan-permainan lama saya kita bisa ke baru aja bisa send your own mission lama minta ampun ptw <tuk> skip <Yes, keep>. di <tuk> skip yes, Nah. nah, ini udah ada Cleo ya guys. Udah ada cheat nya Kalian mau menggunakan apa terserah Dan ya, Dan video kita kali ini cuma seperti itu aja Dan baik, kok gak record sih tadi? no